Guguran lava gunung merapi selama periode pengamatan 31 Desember 2020 1-6 Januari 2, 2022 teramati sebanyak 69 kali. Guguran yang terjadi dengan jarak luncur maksimal 2000 meter ke arah barat daya yang dominan ke Sumai Bebang. Kepala BPPTKG Hanik Humayda mengatakan, dari sisi kegempaan sepanjang pekan ini tercatat 31 kali gempa vulkanik dangkal. Kemudian, 135 kali gempa fase banyak. 1029 kali gempa guguran 38 kali gempa hembusan dan 4 kali gempa tektonik. penjelasan BMKG soal potensi lahar dingin merapi di puncak musim hujan intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi, kata Hanik secara visual, cuaca di sekitar gunung merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, sedangkan siang sampai sore hari berkabut asap berwarna putih dengan ketebalan tipis sampai tebal dan ketinggian 100 meter dengan tekanan lemah Teramati penambahan tinggi kubah barat daya kurang lebih 2 meter. Volume kubah lava barat daya 1.670.000 meter 3 dan kubah tengah juta ribu meter 3 Informasi yang dipantau ESDM pekan ini menunjukkan pemendekan 0,4 cm per hari. Pekan ini terjadi hujan di pos pengamatan. Gunung merapi dengan intensitas curah 0,1 mm per jam 40 menit di pos PGM Kaliorang pada 1 Januari 2022. Tidak dilaporkan terjadi lahar dan penambahan aliran di sungai-sungai berhulu merapi. Untuk itu, BPPTKG menyimpulkan aktivitas vulkanik gunung merapi masih terbilang tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Status aktivitas ditetapkan dalam tingkat siaga dengan potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas. Potensi guguran lava maupun awan panas untuk sektor Tenggara Barat, daya gunung merapi sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro lalu 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Rasak, Bebem, dan Sungai Putih. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Hanik. Maka itu, ia mengingatkan agar Pemkab Sleman, Magelang, Boyolali dan Kelaten agar melaksanakan upaya-upaya mitigasi menghadapi ancaman bahaya erupsi yang terjadi. Lalu masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mawas bahaya lahar terutama saat terjadi hujan penambangan di alur sungai-sungai berhulu di Gunung Merapi KRB 3 direkomendasi dihentikan pelaku wisata direkomendasi tidak melakukan kegiatan di daerah potensi bahaya dan bukaan kawah 5 km dari puncak jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan maka status aktivitas segera ditinjau kembali